Oke okay, okay. okay, bro. Siap. Yo. Yeah. Bangku kuning ini sementara buat proses kalian. Jerat. Jebakan. Jebakan Batman guys Sangir bilang jebakan bokeh ini orang Jawa bilang guys, Anceleng, guys. celeng guys jebakan celeng akar akar guys potong guys potong tidak ya, butuh celana guys iya jadi Oke okay, guys, ini alatnya bro. Oke, okay. terbuat dari bambu coy. Bukan terbuat dari karbon ini. Kidal <laughs> nih, kidal. Kuih nih orang Begitu Mantap guys. Cara pasangannya Delay dulu peda nih guys Nanti dorang lemak gitu Ini talinya yang kita buat selalu bro Sekarang kita praktek Sudah di lokasi Ini tali matanya bro Oke okay. guys. Kita pasang bro Kita sudah siapkan kayu pelontarnya Terus, suku Sangir bilang itu kayu apa, Nok? Ini Bu Benga, guys. Keuang, Nok. Orang yang siau bilang. Keuang. Halo. Orang Teman -teman bilang, je, kalau Ronaldo bilang apa? Kalau Ronaldo bilang Bu Benga, Orang Jawa bilang apa, bro? Kalasan. Kalasannya, <laughs> guys. Kita tarik balasannya dulu. Oke, okay, guys. gampang bro, cara pasangnya. gampang masukkan ini bro, ke nah ini fungsinya Kali kecil, okay. ini. Tarik, ya. nah. agak ini, kita nah, taruh palangan coy. Oke okay, ya guys, Sudah tutup daun Sudah tutup daun seadanya Oke Oke okay. okay, guys, sudah aman tuh Tidak kelihatan kalinya Pasti Kita jaga. tambah lagi bro Di situ di di, di situ sebelah tuh no ada lebih apa ini daun. Dia. Oh, ya, lebih daun kasih dia ya. lebih mantap uh. Saya bikin begini dia bro uh. dua lagi kita kasih begini jaraknya aja, ya jaja uh. sip kasih miringkan dia no jangan sampai lurus ini kita silang saja begitu indah Bapak ya, Bro. <tuh> Oke, okay, Bro. Selesai. Selesai, guys. Selesai, guys. Selesai. Eh. eh, harapnya guys sudah ketinggalan. Eh, entai guys. Ini hmm, guys. Kita panggungnya. Ini ya, Selesai, Bro. Itu yang hasilnya. Ini kalau dia injak, pasti cari tengah dia, bro. Iya. Makanya kita taruh palangan. Pada injaknya pasti itu fungsinya. Itu fungsinya kayu empat ini. Oke okay, guys, ada di pinggir dia. Tetap tengah. Terima kasih, bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bro.